Presenter Billy Saputra mengaku siap menikahi pedangdut Ayu Ting Ting Bahkan siap memberikan mahar setara yang diminta Ivan Gunawan Awalnya Billy Saputra mendatangi rumah Ayu Ting Ting Ternyata momen itu rupanya digunakan kalsum untuk menegaskan keseriusan Billy Saputra pada Ayu Ting Ting dengan Mimi wajah serius adik Olga Saputra mengaku ingin menikahi Ayu Ting Ting setelah mengurai lamaran tersebut ke Ayu Ting Ting Billy Saputra beranjak meminta restu ke Umi Kalsum sang calon mertua momen pertemuan Billy Saputra dengan keluarga Ayu Ting Ting itu terekam dalam vlognya di kanal Billy pada Rabu 28 September 2022. Perihal ajakan menikah dari Billy, Ayu mengaku masih ragu. enggan menerima ajakan tersebut, Ayu Ting Ting masih belum yakin dengan kondisi keuangan Billy Saputra. Membahas soal pernikahan, Billy Saputra menyebut bahwa ia sudah siap biaya. Mendengar hal itu, Ayu Ting Ting segera mengurai rencana pernikahan impiannya. Paling nikah berapa sih? Satu juta. Nikah KUA benar kan? Kadang gratis untuk orang enggak mampu. Canda Billy Saputra. Dengan nada tegas, Ayu Ting Ting mengaku syarat utama menikahnya adalah mahar satu miliar. Mendengar syarat tersebut Billy Saputra bengong. Terkait angan-angan pernikahannya, Ayu Ting Ting mengurai harapannya pada Billy Saputra. Ternyata Ayu Ting Ting ingin menggelar pesta pernikahan seperti orang Korea, yakni tamu yang diundang terbatas hanya untuk 50 orang dan keluarga dekat saja. Gue kalau nikah ingin ngundang cuma 50 orang tapi di tempat yang bagus, kata Ayu Ting Ting.